Selamat pagi Teruna Bagaimana kabar kalian pagi ini? Semoga kalian selalu sehat dan aman dalam perlindungan Tuhan Yuk kita baca dan renungkan firman Tuhan dulu sebelum kita melakukan aktivitas yang lain Supaya kita tahu apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan di hari ini Mari siapkan hati dan pikiran kita, kita berdoa Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaanmu sepanjang malam ini kami bisa beristirahat. Tuhan, kami mohon tolong ampuni selalu dosa kami dan sungguh Tuhan layakkan kami untuk membaca firmanmu. Berikan kami hikmatmu agar kami paham dan kekuatanmu Tuhan yang kami butuhkan untuk kami berlakukan apa yang kami pahami dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami di dalam namamu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan Alkitab pagi ini terambil dari Kitab Kejadian 17 ayat 15 sampai dengan 22 Beginilah firman Tuhan Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham Tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sara Itulah namanya Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya. Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak Dan Abraham berkata kepada Allah Ah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu Tetapi Allah berfirman, tidak Melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu Dan engkau akan menamai dia Ishak dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati. Kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan dua belas raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak. Yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga Setelah selesai berfirman kepada Abraham Naiklah Allah meninggalkan Abraham Judul renungan pagi ini adalah Jawaban iman terhadap janji Allah Mengapa Abraham tertawa di dalam hatinya ketika Allah mengucapkan janjinya Apakah ini tanda ketidakpercayaan atau bukan? Apakah sikap ini mencemooh Allah? Nampaknya karena Abraham berpikir, mungkinkah seorang berusia lanjut bisa melahirkan seorang anak? Abraham tidak mencemooh dan sangat realistis. Jadi, wajar imannya sudah berdasarkan logika dan pikirannya sendiri. Ia tidak melihat Allah sebagai yang maha kuasa dan maha besar yang dapat melakukan hal yang tidak bisa dilakukan manusia Abraham malah berpikir, lebih baik Ismail yang ada di depan matanya yang menjadi generasi penerus untuk menjadi sebuah bangsa yang besar Pertanyaan dan pernyataan Abraham ini di dalam hatinya tidak membuat Allah marah dan meninggalkan dia Jawaban Allah kembali memberi penegasan tentang isi perjanjiannya dengan Abraham Bahwa Sarah yang akan menjadi ibu dari anaknya dan bukan Hagar Jadi Ismail bukan penerus generasi keluarga Abraham Penguatan dan penghiburan dari Allah meneguhkan kembali semangat Abraham Akibat dari dorongan dan peneguhan Allah Abraham bangkit dari kelemahannya Ia kemudian mengumpulkan semua anggota keluarganya untuk disunatkan Sebagai bukti ketaatan dan kepercayaannya kepada Allah Sama seperti Abraham Kadang kita lemah iman Bahkan tidak taat Sekarang banyak yang bertanya Kenapa ada pandemi covid-19 Sehingga kita harus hidup protokol kesehatan yang ketat kita bekerja, bersekolah, dan beribadah di rumah. Banyak yang sakit, dan juga banyak yang di PHK. Lalu, di mana Allah? Sobat teruna, Allah ada dan bersama dengan kita dalam situasi ini. Pasti, dia akan memberi jawaban terhadap pergumulan kita. Jadi, tetaplah taat dan beriman kepada Allah, karena dia percaya bahwa kita bisa bertahan, sehingga akhirnya beroleh apa yang dijanjikannya. Demikian renungan pagi ini. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua berkat-Mu. Mampukan kami, Tuhan, untuk percaya padamu dengan iman yang Abraham tunjukkan, dan kami bisa taati dan juga bisa teladani.